Oke okay guys ini hasil pendapatan gue ya selama dua hari ya kita akan cek Nah nah disitu sudah 587.395 rupiah dan di sini hasil saya menggunakan VPN ya terserah kamu mau pakai VPN apa juga nggak apa-apa. nah ini Januari sedang berjalan Rp504.000 ya. Terus kita akan cek. RPM-nya. RPM-nya. Kalau nggak salah ini turun deh. 92000 Terus. CPM-nya. 388000 ya. Turun juga. Terus kita akan cek di. Analitik ya, <tuh> dan channel saya ini baru berusia satu bulan, ya guys. Baru satu bulan sudah monetize, terus kita cek cek ini, ya. Geografinya ya, dari mana asal penontonnya? Ini kali mana nih? Mana nih, jangkauan? Bukan ini. Nah ini pendapatan nih. mau lanjutan, kita akan cek. Kita lihat metriknya ya. Dari. Oh ini geografinya malah video yang gue klik tadi itu terus kita pilih ini RPM nah disini RPM nya ya guys Estimasi pemutaran yang dimonetisasi Yang paling tinggi saya dari Indonesia ya Terus yang kedua itu Malaysia Tiga Singapura <tuh> Terus kita akan cek apa lagi ya Waduh masih kurang ngerti juga gue guys guys. Harus-harus banyak pelajar ini CPM apa gitu Nah, ini guys. Lu lihat ini. Banyak yang strip gue guys, guys. Dari Kamboja, korea Selatan sampai Laos, terus Myanmar, terus Brunei, terus Thailand. Strip semua punya gua. Apes enggak kalau kayak gitu, guys. Nah, jadi pendapatan gue itu ya kecil. Mau nah, mau pakai VPN pun, mau enggak pun ya sama itu strip strip semua artinya yang strip ini spam ya kawan-kawan nggak lihat estimasi pemutaran di monetasi itu 0000 ya nggak dapat ya tapi itu tetap masuk contohnya nih short ya di video short tapi kalau di video yang dimonitorasi itu Enggak. yang video yang panjang itu ya. oke okay lah guys sekian dari saya semoga informasi ini bermanfaat Khusus pemula ya. Bye.